Yo siap yuk yo. oh ya, oh, oh, yeah, yo udah nge nih, udah nge nih, si Ju udah nge nih, Yo <laughs> oh, <susur> kita ada di Alun-Alun Selatan nah ini kita mau bermain free fly di Alun-Alun Selatan dan keramaian wah ini ngeri ya karena ini ramai banget banyak orang ya jadi agak serem-serem juga pasti cuman gak apa-apa dan ini katanya ada anak-anak peret main juga cuman kok udah sepi ya sudah pada pulang mereka kayaknya wah kita terlalu siang karena bangun pagi itu susah, kawan-kawan nah ini kita juga bawa pos, nanti pos yang Bandung GoPro juga kita akan terbangkan mereka dari sini, semoga lancar, aman Gak ada lapalap, -lap. yuk kita mainkan nah ini super biasa, pertama yang akan kita keluarkan si Pajer, Pajer sama Kupu wah, kita keluarkan dulu ya Eh, uh. ayo, kupu, kupu, kupu, mana kupu? wah.. nah ini, pajar sama kupu yang kita keluarkan dulu biar mereka penyesuaian dulu ya nah ini pajar sama kupu biar mereka penyesuaian dulu, habis itu kita terbangin loh! wah ini.. <dan memandis> Om <tos> <aman, aman>, <tos> nah. eh, ee.. Es <ceroh> <tos> <tos> Cemo. <Sayang2> lah ya. Jadi tukang. siap dan. di. ini Oh. kan ini. Mantap ya, teman-temannya ternyata sembunyi di sana. Jadi ada ya, banyak ya, ya, ya. siap bawa kamera nih, kalau udah lancar nih mana nih? kalau terbangin, si Joe udah gendong kamera ya nih sama si Bajor dan kawan-kawan wih, lihat nih ini kalau mau beli burung peret, cuma seputar aja promosi bro, bro yuk, siap yuk lu kata ini oh ya, yuk udah ngerekam nih, udah ngerekam nih itu nih, yuk oke ayo ayo, bawa ngerek ini mau diterbangkan barang-barang si Ju sudah bawa kamera ya Tuh baru dikasih tahu biar nanti terbangnya ngevlog tuh main dikasih tahu biar ngevlog 1 2 3 tuh, 1 go Let's go wow. Gak, angkatnya. apa? Oke, Oke, Oke, okay, gimana sih kan bermain merpati free flight bersama kawan-kawan JFF Jogja free flight Jogja free flight. Nah ini ini ini kita di sini semua bersahabat teman walaupun beda beda burungnya tapi tetap main bareng. Nah gimana? ini tadi sudah terbang si Merpati gendong Pro kalian selamat menyaksikan penerbangan si Merpati gendong Pro dadah.. eh, jangan lupa like dan subscribe ya, dah.. ini boleh foto kan mas? boleh foto sama ini? Ayo, terang, mas. boleh, gitu ayo, terangkan boleh dicekan, dipegang enggak mas